Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Subhul Asyah fi sinaatil insya karya Ahmad bin Ali Al-Qalqashandi. Jilid 2 halaman 402 tentang nama bulan syaban bulan syaban diberi nama bulan syaban فيه, karena dalam sejarahnya orang-orang Arab bercabang-cabang Berpisah-pisah menjadi beberapa cabang. Di bulan syaban. Karena syaban itu artinya bercabang-cabang. Kenapa terjadi pecah bercabang-cabang? Likasratil gharat akibat rojab. Karena banyaknya serangan-serangan peperangan setelah beriring-iringan dengan bulan rojab, jadi setelah bulan rojab, di situ banyak terjadi serangan-serangan perang, maka bangsa Arab dalam sejarahnya di bulan itu berpisah-pisah menjadi bercabang-cabang, maka bulan itu disebut Syaban. Ini spesifik bulan syaban tinjuan linguistik tinjuan bahasa ini yang nomor satu kenapa disebut bulan syaban kemudian tinjuan bulan syaban dalam pandangan syariat saya baca dalam kitab ghunyatut talibin karya syekh Abdul Qadir Al-Jilani Di jilid 2 halaman 268 di sini ditemukan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam innama sumiya syaban liannahu yang syaibu fihi liramadana khairun kesil kenapa diberi nama syaban bercabang sesungguhnya diberi nama bulan syaban itu kata Rasulullah SAW karena di bulan itu bercabang-cabang berbagai momen-momen amal baik yang jumlahnya beragam Khairun kesir Kebaikan yang banyak Li Ramadana Sebagai tarhib Menyambut kedatangan Bulan Ramadhan Banyaknya cabang-cabang amal salih Dilakukan manusia Muslim Maka disitulah Bulan Syaban bercabang-cabang kebaikan Menyongsong bulan Ramadhan Yang kedua spesifik bulan Sa'ban yaitu bulan dilaporkan diangkatnya amal manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara formalitas, yakni secara hakikat meskipun tidak dilaporkan kepada Allah, tentu dan pasti Allah sudah mengetahui seluruh perbuatan amal manusia spesifik yang kedua tentang terangkatnya amal di bulan syaban saya baca di dalam kitab sunan an-nasai dengan syarahnya bernama dakhirotil uqba fisharkil mujtabah karya Muhammad bin Ali bin Adam ulama Ethiopia, di Juz 21 halaman 266 268 di sini dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bulan Syaban Wa ru'ash bulan Saban adalah bulan turfa'u fihi al-a'mal di dalam bulan itu amal-amal manusia diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ila rabbil alamin menuju Allah Tuhan semesta alam fa uhibbu ay yurfa'a maka aku suka di bulan itu Aku berpuasa supaya amalku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Maka diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak berpuasa di bulan Sya'ban sebelum bulan Ramadhan. Nah ini Sayyid Muhammad bin Alawi Al Maliki dalam kitabnya Madafi Sya'ban sebuah kitab kajian khusus tentang bulan Syaban yang sangat lengkap meskipun secara fisik kitab ini tidak kelihatan besar tetapi isinya sungguh luar biasa karya Doktor Asyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki mengupas tuntas tentang bulan Syaban beliau Syed Muhammad bin Alawi menjelaskan pengangkatan amal pelaporan amal di bulan Syaban ini arraful akbar wal awsa yaitu pelaporan besar-besaran pelaporan besar-besaran pelaporan yang sangat luas amal manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syed Muhammad bin Ali bin Adam mengatakan sumatu tu'radu alihi amalus sanati fi syaban yaitu laporan amal setahun sekali ada laporan amal manusia kepada Allah harian ada laporan amal manusia kepada Allah setiap Senin dan Kamis ada laporan amal manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala setahun sekali yaitu bulan syaban maka ini disebut laporan yang tahunan, kemudian spesifik bulan saban yang ketiga, yaitu takdirul amar, di mana umur manusia takdirul amar menunjukkan, melahirkan, mengumumkan ukuran-ukuran umur manusia. Ini spesifik bulan Sya'ban yang ketiga. Saya baca dalam kitab Musnad Abi Ya'la. Ya karya Abi Ya'la ya di jilid 8 halaman 312 hadis nomor 4911. Hadis nomor 4.911 ribu Di sini Rasulullah saw mengatakan, Inna Lillah yaktubu ala kulli nafsin maghita tilkasana Sesungguhnya di bulan Sa'ban itu Allah menetapkan catatan setiap manusia yang mati selama satu tahun ke depan. Yaktubu menetapkan catatan ala kulli nafsin mayyitatin atas manusia yang mati tilkas sanati di tahun itu. Itu dijelaskan.